Wilayah Laut Utara Selama tahun lalu, wilayah laut yang luas ini pada dasarnya adalah garis depan perang antara penjara iblis dan aliansi Laut Iblis Cautik. Kedua belah pihak telah bertempur puluhan pertempuran di wilayah ini dan setiap pertempuran adalah bumi yang bergetar. Bahkan, seluruh lautan diwarnai merah darah, sementara langit dipenuhi aura iblis. Saat ini, Wilayah laut ini masih menjadi tempat paling berdarah di seluruh caotik dimensi. Ini karena kedua pihak terlibat dalam pertempuran yang menentukan di wilayah ini. Agar aliansi caotik dimensi membebaskan pasukannya dan membantu dua aliansi besar lainnya, mereka harus mengakhiri perang di caotik dimensi sesegera mungkin. Sementara itu, penjara iblis telah mengeluarkan perintah paling keras kepada Yimo di wilayah ini. Dan mereka harus menghentikan aliansi caotik dimensi dengan biaya berapapun. Karenanya, pertempuran paling intens dan menakutkan selama setahun terakhir meletus sekali lagi. Bang-bang, aura iblis melonjak ke segala arah sementara Yuan Power yang tak terhitung jumlahnya meledak. Pada pandangan sepintas, orang bisa melihat banyak tokoh bersinar menuju tentara penjara iblis bersama dengan niat membunuh yang menakutkan dan mengerikan. Dua gelombang besar bertabrakan satu sama lain, sebelum tangisan bergema di langit. Di lautan, ombak besar dengan ukuran ratusan ribu kaki, naik dan turun. Namun, suara gemuruh yang keras tidak bisa menutupi tangisan haus darah. Tang Sin Lian berdiri di langit di belakang lautan pasukan tentara aliansi. Saat ini, dia mengenakan baju besi lunak merah ketat yang memamerkan tubuhnya yang proporsional dan menyoroti lekuk tubuhnya yang memikat. Sampai sekarang, wajahnya yang cantik fokus pada medan perang ini, tangisannya yang jelas dan dingin dibalut dengan Yuan Power, sebelum mereka terus-menerus dikirim ke kejauhan, memerintahkan seluruh pasukan aliansi dalam proses. Kepala aliansi, sepertinya Yimo sudah gila dan mereka terlalu gigih, berdiri di samping Tang Xinlian. Seorang lelaki tua berkata dengan ekspresi muram di wajahnya. Kilatan dingin melintas di mata Tang Sin Lian sebelum dia berkata, kirim pesanan absolut. Kali ini, kita harus menghabisi pasukan penjara iblis di Cautik Dimensi. Markas besar penjara iblis telah terungkap. Karena itu, alasan mengapa pasukan Yimo bertempur sampai mati kemungkinan besar karena mereka telah menerima perintah dari markas mereka. Selain itu, Jelas bahwa penjara iblis berencana untuk mengorbankan pasukan ini untuk menghentikan pasukan aliansi kita. Petik 2. Karena mereka bersedia membayar harga yang lumayan. Penjara iblis harus menggunakan kesempatan ini untuk melakukan persiapan tertentu. Karena itu, kita harus bertindak dengan tergesa-gesa. Petik 2. Ketika dia mendengar kata-katanya, pria tua itu merasa hatinya bergetar sebelum dia dengan cepat mengakui. Dia juga seorang ahli top dalam caotik dimensi dan bahkan, dalam hal senioritas, dia bahkan peringkat lebih tinggi daripada Moluo. Namun, selama setahun terakhir, sejak Tang Sin Lian mengendalikan aliansi caotik dimensi, situasinya perlahan berubah menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kemampuannya sekarang diakui secara luas dan tidak ada seorang pun di seluruh caotik dimensi yang tidak mematuhi perintahnya. Banyak perintah dengan cepat menyebar ke seluruh pasukan aliansi. Setelah itu, ekspresi merah-merah muncul di mata para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, terlalu banyak orang dari pihak mereka yang terbunuh oleh penjara iblis selama setahun terakhir, dan dendam ini tidak akan pernah bisa dikubur. Karena itu tidak akan pernah bisa dikubur, mereka akan sepenuhnya memusnahkan Yimo. Biaya, Raungan Gemetar Bumi Bergema Sebelum para ahli yang tak terhitung jumlahnya maju ke depan seperti torrent, Kekuatan Yuan mereka yang megah benar-benar menghancurkan semua Yimo di depan. Seluruh tempat berubah menjadi merah. Dengan ekspresi dingin di wajahnya yang cantik, Tang Sin menatap medan perang. Segera setelah itu, dia mengalihkan perhatiannya ke langit. Itu adalah tempat di mana para elit dari kedua belah pihak bertarung. Meskipun hanya ada sejumlah kecil orang yang terlibat. Hasil dari pertarungan itu akan memiliki dampak yang sangat besar pada keseluruhan pertempuran. Medan pertempuran di langit hanya terdiri dari para ahli yang telah melangkah ke tahap reinkarnasi. Sementara itu, lawan mereka adalah semua makhluk yang berperingkat di atau di atas Raja Imo Bahkan, ada banyak raja sejati juga. Untungnya, orang-orang bermasalah ini semuanya dihentikan oleh para ahli top dari aliansi. Aku ingin tahu apakah Tetua Kingzi bisa bertahan. Tang Xinlian mengepalkan tangan gioknya sebelum dia melihat bagian tertinggi dari medan perang ini. Saat ini, riak menakutkan sedang dipancarkan dari tempat itu. Sementara itu, sosok berpakaian hijau hadir di dalam awan, berdiri di seberangnya, adalah Imo raksasa 10.000 kaki besar. Imo ini terlihat sangat menakutkan dan ada selusin mata besar di tubuhnya. Sementara itu, Fluktuasi menakutkan dan brutal memancar dari dalam tubuhnya. Imo yang mengerikan ini dibentuk dari penggabungan sepuluh raja sejati dari penjara iblis. Setelah merger, Imo yang baru dibuat sangat menakutkan. Bahkan, itu sebanding dengan ahli puncak yang telah melewati dua kesengsaraan reinkarnasi. Dengan demikian, kemungkinan bahwa dalam aliansi caotik dimensi, hanya King Zi yang bisa menghentikan makhluk seperti itu. Jelas. Tentara Yimo menggunakan semua yang mereka miliki untuk menghentikan tentara aliansi chaotic Dimensi dari menghancurkan mereka. Mengaung, saat ini, King Xi memiliki ekspresi yang sangat serius di wajahnya. Setelah itu, lampu hijau menyapu dari dalam tubuhnya ke segala arah, sebelum tubuhnya benar-benar mulai membengkak liar. Dalam waktu singkat, pakaiannya compang camping. Sementara itu, King Z telah berubah menjadi manusia seperti naga berukuran 10.000 kaki. Sisik hijau menutupi seluruh tubuhnya, sementara cahaya dingin menyinari mereka. Selain itu, pembuluh darah hijau di lengan naganya bergoyang-goyang seperti naga kecil, sementara puluhan ribu tato cahaya naga hijau berputar-putar di sekitar tubuhnya ketika mereka berteriak. The Green Heaven Materialist Dragon Skill diciptakan oleh King Z. Karena itu, Ketika dia mengeksekusi seni bela diri ini, kekuatannya akan meledakkan pikiran siapapun. Mengaung, King Zee melayang di langit. Ruang itu sendiri hancur saat ia berubah menjadi sinar cahaya hijau dan melesat ke arah iblis raksasa ganas. Pinju naganya bersiul sebelum puluhan ribu tato cahaya naga melonjak. Setelah itu, mereka mendarat di tubuh iblis besar itu dengan kecepatan seperti kilat. Bang-bang-bang, terhadap serangan menakutkan King Zee. Iblis besar itu meraung ke langit, sebelum mengayunkan cakarnya yang tajam tanpa ampun. Bahkan, itu tidak menunjukkan tanda-tanda mundur karena memilih untuk berbentrokan langsung dengan King Zi. Dua makhluk besar berkelahi di langit. Mereka tidak menggunakan teknik khusus. Sebaliknya, mereka mengandalkan kekuatan menakutkan mereka, yang bahkan bisa menyebabkan ruang itu sendiri meledak. Suara tinju pertemuan yang rendah dan dalam bahkan menenggelamkan tangisan pertempuran dari semua tempat. Ci, cakar naga tajam Kingzi dengan kejam menggesek tubuh iblis raksasa itu. Segera, sepotong dagingnya yang meneteskan darah hitam dicabut dengan paksa. Saat dagingnya terkelupas, iblis besar itu mengeluarkan raungan keras sebelum mendaratkan pukulan pada tubuh Kingzi. Kekuatan di balik pukulan itu menghancurkan sisik naga hijau di tubuh King Zi dan mengirim yang terakhir terbang lebih dari 10.000 kaki. Engah, jejak darah naik ke mata naga King Zi. Punggungnya bergetar. Di depan sepasang sayap naga hijau besar, yang ukurannya puluhan ribu kaki, diperpanjang. Kemudian, dia mengepakkan sayap naganya sebelum dia bertabrakan dengan iblis besar itu sekali lagi. Tang Xinlian mengamati pertarungan yang menakutkan di langit. Tiba-tiba, matanya yang cantik mengeras sebelum dia berteriak dengan suara dingin. Unit ketiga, Serang. Tepat setelah dia berbicara, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba muncul dari kejauhan di belakang pasukan Yimo. Setelah itu, banyak praktisi menyerang mereka ke segala arah seperti Bilah Tajam. Dan mereka benar-benar membagi pasukan Yimo menjadi dua. Penguatan mendadak ini juga meningkatkan moral pasukan aliansi. Setelah itu. Mereka secara bertahap mendapatkan di atas angin. Au, pada saat ini, pasukan Yimo juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, sebuah gemuruh yang mengguncang bumi terdengar. Sementara itu, raungan itu dipenuhi dengan kekerasan dan kegilaan yang tak ada habisnya. Swash, swash, swash. Raungan itu bergema di tempat itu. Setelah itu, tubuh elit Yimo di langit tiba-tiba pecah. Setelah itu... Mereka berubah menjadi sinar hitam sebelum mereka menembak ke tubuh iblis besar tinggi di langit, yang saat ini terlibat dalam perkelahian menakutkan dengan King Mengaung, setelah iblis besar itu tiba-tiba menerima gelombang energi yang menakutkan, tubuh besarnya yang ratusan ribu kaki itu benar-benar mulai membengkak sekali lagi. Bahkan, bekas luka berdarah besar muncul di permukaan tubuhnya. Jelas, itu mulai melengkung di bawah tekanan. Bang! Iblis Humongous melepaskan raungan keras sebelum melemparkan pukulan ke depan. Pukulan itu menembus udara sebelum dengan kejam mendarat di tubuh Kingzi, mengirim yang terakhir terbang. Sementara itu, sisik naga di tubuh Kingzi hancur berantakan sementara darah segar mengalir terus-menerus. Jelas, pasukan Imo sudah gila. Iblis Humongous ini yang dibentuk dari penggabungan banyak Imo kemungkinan setara dengan ahli puncak yang telah melewati tiga kesengsaraan reinkarnasi. Namun, ini juga batasnya. Jika mereka terus menambahkan lebih banyak Yimo, kemungkinan iblis Humongous ini akan hancur sendiri karena tidak mampu menangani ketegangan. Selain itu, bahkan jika Yimo ini berhasil memenangkan pertarungan, tidak mungkin mereka bisa selamat. Intinya, mereka mengorbankan hidup mereka untuk menghentikan pasukan aliansi. Mengaung, ketika King Zee melihat ini, keinginan membunuh muncul di matanya. Setelah itu, dia mengeluarkan raungan dari mulut naganya, sebelum lampu hijau menyapu tempat itu dan dia sekali lagi maju ke depan. Segera, puluhan ribu tato cahaya naga berubah menjadi naga hijau besar seratus ribu kaki, sebelum meraung dan menyerang dengan liar ke arah iblis besar. Lagi pula, tidak mungkin King Zee bisa mundur pada titik ini. Jika dia melakukannya, itu akan memungkinkan iblis raksasa ini untuk menyerang pasukan aliansi, yang pasti akan menyebabkan korban besar. Au, iblis besar juga meraung liar. Kemudian, dia menatap King Zi, yang sedang mengisi. Segera, sejumlah besar darah hitam mulai berkumpul di mulut dan telapak tangannya yang besar. Akhirnya, dengan ledakan keras, darah hitam langsung berubah menjadi sinar cahaya hitam. Sebelum menabrak tubuh, Kingzi dengan kecepatan seperti kilat, bang sisik naga Kingzi langsung hancur. Setelah itu, tubuhnya yang besar terbang mundur di depan tak terhitung pasang mata terkejut dari pasukan aliansi. Bahkan lubang berdarah besar telah muncul di bahunya. Mati raungan yang dipenuhi dengan keinginan membunuh dan kebrutalan dikeluarkan dari mulut iblis besar itu mengikuti yang mana. Telapak iblis yang sangat tajam melesat ke depan sebelum menabrak King Xi dengan kejam. Dari kelihatannya, iblis itu jelas ingin membunuh King Xi. Tolong dia, raungan cemas yang hebat dikeluarkan dari para pakar top dari aliansi itu. Setelah itu, pilar power Yuan yang mengerikan melesat ke depan dalam upaya untuk memblokir iblis besar itu. Namun, yang terakhir benar-benar mengabaikan mereka. Sebaliknya. Iblis besar itu membiarkan serangan itu mendarat di tubuhnya. Menyebabkannya bergetar hebat. Swash! Telapak iblis itu membanting tanpa ampun sebelum menabrak King Zi dengan kejam. Namun, sama seperti kerumunan telah mengundurkan diri untuk menatap tanpa daya dan menunggu King Zi menderita pukulan berat. Suara rendah dan dalam tiba-tiba terdengar di langit segera. Telapak iblis turun itu membeku. Apa itu? Banyak orang yang terkejut. Kemudian... Mereka dengan cepat melihat ke atas Kingzi sebelum mereka melihat sosok berdiri di udara. Pria itu mengulurkan tangan kanannya sebelum dia dengan lembut memblokir telapak iblis besar itu. Ada perbedaan yang mengejutkan dalam ukuran mereka. Namun, karena telapak tangan kurus pria itu, iblis raksasa itu tidak bisa mengalah. Tang Xinlian memandangi sosok kurus yang familiar itu. Pertama, dia terkejut. Namun, segera setelah itu... Sukacita liar menyebar di wajahnya yang cantik Lindong, bersambung, lanjut ke part berikutnya ya Bab 1286, menenangkan laut iblis cautik Di langit, ada sosok kurus melayang di udara di bawah telapak iblis besar itu Tubuhnya yang terlihat kurus berisi sejumlah kekuatan yang menakutkan Saat ia dengan mudah mencegah telapak iblis itu Apakah itu, tetua Lindong? Beberapa anggota aliansi Chaotic Dimensi berseru kaget. Sejak aliansi didirikan satu tahun yang lalu, Lindong telah hilang dan dikabarkan bahwa ia pergi ke pengasingan budidaya. Tanpa diduga, dia benar-benar muncul di saat kritis seperti ini. Dia tiba tepat pada waktunya. Saat ini, wajah cantik Tang Sin Lian terpampang gembira. Saat ini, seluruh tempat adalah medan perang. Namun, secara keseluruhan, tidak ada ahli top dari salah satu pihak di tiga medan perang. Ini karena individu-individu terkuat dari penjara iblis semua berada di wilayah Suan Barat di bawah pengawasan para master kuno. Dengan nada yang sama, master kuno tidak dapat membantu dalam pertarungan ini. Oleh karena itu, setelah Lindong muncul, tidak diragukan lagi akan sangat membantu pihak mereka. Tetua Kingzi, apakah kamu baik-baik saja? Setelah dia menghentikan telapak iblis itu, Lindong memiringkan kepalanya untuk melihat King Zee yang berdiri di belakangnya. Sebelum dia bertanya, Lampu hijau berkilauan di tubuh King Zee. Setelah itu, dia perlahan-lahan kembali ke bentuk manusia sebelum dia menghapus jejak darah di sudut bibirnya. Setelah itu, dia memberikan senyum pahit ke arah Lindong sebelum dia berkata, Apakah kamu meninggalkan keterasinganmu? Lindong mengangguk. Sambil tersenyum, dia berkata, serahkan orang besar ini padaku. King Zhi tidak keberatan dengan ini. Saat ini, meskipun tubuh Lindung tidak mengeluarkan fluktuasi, King samar-samar menangkap bau aura yang sangat berbahaya. Jelas, setelah menghabiskan satu tahun di pengasingan kultivasi, kekuatan Lindung telah melonjak ke tingkat di luar pemahamannya. Transformasi ini menyebabkan dia mendesah sambil merasa senang pada saat yang sama. Dia ingat bahwa pertama kali dia bertemu Lindong, yang terakhir hanyalah seorang pemuda yang menonjol dalam perang seratus kekaisaran kecil. Pada saat itu, dia menyadari bahwa Lindong cukup berbakat dan memutuskan untuk mengajarinya Green Heaven Materialist Dragon Skill. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa setelah bertahun-tahun, pemuda itu sebelumnya benar-benar melampaui dirinya? Hati-hati. Iblis besar ini diciptakan setelah penggabungan lebih dari selusin raja sejati. Meskipun tidak bisa bertahan lama, itu sangat kejam. Kingzi memperingatkan Lindong. Selanjutnya, dia turun sebelum melindungi banyak ahli dari aliansi. Imo yang digabungnya, ya. Lindong tidak terkejut dengan fakta ini. Bagaimanapun, ini mirip dengan cara tiga kepala besar Gerbang Yuan bertarung. Namun, Imo ini bahkan lebih brutal dan menakutkan. Namun demikian, ini juga harus menjadi batas merger mereka. Faktanya, mereka kemungkinan besar akan hancur sendiri jika mereka secara paksa menambahkan lebih banyak orang. Mengaung, iblis humungus itu menarik telapak tangannya. Kemudian, ia menggunakan mata brutalnya untuk menatap lindung sebelum mengeluarkan raungan marah. Segera, darah hitam mulai menyembur keluar dari dalam tubuhnya yang besar, seperti air mancur. Setelah itu, Darah itu bergoyang-goyang sebelum fluktuasi yang sangat jahat dipancarkan. Dunia darah iblis, raungan mendengung yang keras keluar dari mulut iblis besar yang menakutkan itu. Segera setelah itu, darah hitam sebenarnya mulai menyebar dengan tiba-tiba. Lalu, seperti bola cahaya, itu menyelimuti lindung. Setelah itu, bola darah itu dengan cepat menyusut, sebelum fluktuasi yang menakutkan dengan cepat berkumpul. Swash dalam sekejap mata, bola darah itu hanya beberapa meter. Sementara itu, tubuh Lindung diselimuti ke dalam. Setelah itu, iblis Humongous itu tiba-tiba mengepalkan tinjunya saat mencoba untuk menghancurkan bola darah itu dalam upaya untuk membunuh Lindong. Ci, namun, tepat sebelum itu bisa mengepalkan telapak iblis. Tangan panjang langsung menembus bola darah itu dengan percikan, keras. Setelah itu... Lindong merobek bola darah itu, yang dibentuk dengan mengumpulkan sejumlah energi yang mengerikan, menjadi dua bagian seolah-olah itu adalah selembar kertas tipis. Lindong tersenyum, dengan membalik telapak tangannya, dia mengisap bola darah yang hancur itu ke telapak tangannya. Saat perlahan diputar, itu berubah menjadi manik hitam berukuran kepalan tangan. Pergi. Lindung menjentikkan jarinya sebelum jejak primal chaos light melintas di permukaan manik hitam itu. Selanjutnya, manik hitam itu berubah menjadi sinar cahaya hitam sebelum melesat melintasi langit dan menabrak dada iblis raksasa itu. Sizzle-sizzle, meskipun manik hitam itu tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan, tubuh iblis yang bisa menahan serangan habis-habisan dari King Zee, langsung ditembus oleh manik iblis kecil itu. Sebelum ia menggali jauh di dalam tubuhnya. Bodoh. Apa kamu mencoba menggunakan aura iblis kita untuk membunuh kita? Setelah manik iblis itu ditembakkan ke tubuh iblis humongous itu. Yang terakhir melepaskan tawa keras yang menusuk. Ini karena setelah manik iblis memasuki tubuhnya. Itu tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun padanya. Sebaliknya. Itu bahkan membiarkan aura iblis di dalam tubuhnya melambung. Setelah mendengar ini. Lindong tersenyum lembut sebelum dengan lembut mengepalkan tangannya dan bertanya, Begitukah? Bang, setelah Lindong mengepalkan tangannya, tawa liar dan gila dari iblis besar tiba-tiba berhenti. Tepat, tubuhnya yang besar gemetar hebat sebelum beberapa sinar primal chaos light melesat keluar dari dalam tubuhnya. Ah, berkat primal chaos light, aura iblis tak berujung dalam tubuh iblis besar menghilang pada tingkat yang sangat menakutkan. Selanjutnya tubuh iblis besar itu terbelah sebelum puluhan tokoh iblis jatuh. Setelah itu, mereka memuntahkan darah hitam dengan keras. Lindung dengan paksa menarik raja-raja sejati ini, yang telah bergabung bersama dalam iblis besar. Setelah mereka dipaksa keluar, semua raja sejati ini memiliki ekspresi pucat. Sementara itu, mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang intens saat mereka menatap lindung. Namun, Bahkan sebelum mereka bisa bergerak, tanpa emosi di wajahnya, Lindong sudah bergerak. Gemuruh, seekor naga petir melesat melintasi langit. Naga petir ini tampak sangat seperti manusia dan ada petir berkilau di tubuhnya yang besar. Dibandingkan dengan naga petir dari sebelumnya, naga ini tampak begitu nyata sehingga rasanya seperti hidup. Sementara itu, itu mengeluarkan aura yang relatif menakutkan. Swash Naga petir itu menyerbu ke bawah, mengikuti yang mana saja. Dimanapun itu berlalu, raja-raja yang sebenarnya diledakkan satu demi satu ketika derit menyedihkan terdengar. Kekuatan petir menyebar sebelum itu menghapus aura iblis sepenuhnya. Ketika raja-raja yang sebenarnya melihat betapa brutalnya Lindong, mereka mulai melarikan diri dengan segera. Ketika Lindong melihat ini, dia mengayunkan lengan bajunya. Setelah itu... Beberapa lubang hitam besar sepuluh ribu kaki muncul di belakang raja-raja sejati. Setelah itu, lubang hitam itu berputar sebelum mereka melahap Yimo itu seperti mulut yang besar. Dalam waktu singkat, selusin raja sejati benar-benar dihilangkan oleh Lindong. Adegan ini membuat banyak orang di medan perang terkejut. Setelah dia menyingkirkan raja-raja sejati itu, Lindong menatap acuh tak acuh di medan perang di bawah ini. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan pertempuran yang begitu besar. Faktanya, medan perang pada dasarnya meliputi seluruh wilayah Laut Utara. Aura Iblis dan Yuan Power bentrok kemanapun dia melihat. Ada jutaan Yimou di sini. Sementara itu, pasukan aliansi memiliki jumlah pasukan yang sama. Selain itu, ini bukan pasukan biasa karena setiap orang dari mereka cukup terampil. Sebuah pemikiran melintas di benak Lindong. Segera. Awan guntur yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di langit. Setelah itu, suara gemuruh memekakkan telinga menggema di langit, menenggelamkan teriakan pertempuran dari semua tempat. Kalian seharusnya tidak pernah datang ke dunia ini. Petir melonjak. Lindong berdiri di langit saat dia memandang acuh tak acuh pada banyak Imo. Setelah itu, ekspresi dingin sedingin es muncul di matanya sebelum dia berkata, "Karena itu, kalian semua akan dimurnikan." Mungkin, jiwamu dapat kembali ke tempat asalnya. Petik 2. Gemuruh Seluruh dunia bergetar pada saat ini. Awan guntur membengkak di hadapan petir yang tak terhitung jumlahnya. Yang berisi kekuatan petir yang menakutkan. Mulai turun dengan deras. Dimanapun petir menyapu, Yimo yang tak terhitung menguap bahkan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk berteriak. Setelah menerima serangan yang begitu menakutkan, Pasukan Yimo yang menakutkan dihancurkan moral. Bahkan, kengerian melintas di mata beberapa Yimo. Setelah kehilangan komandan raja sejati mereka, jelas bahwa mereka tidak lagi menakutkan seperti sebelumnya. Biaya, kilatan dingin melintas di mata Tang Sin Lian yang cantik. Segera, dia mengambil keuntungan dari moral pasukan Yimo yang melemah saat dia berteriak dengan dingin. Segera, Niat membunuh yang mengerikan meletus dari dalam pasukan aliansi sebelum menyapu. Seketika, pasukan Yimo dipukuli oleh mereka. Meskipun demikian, Yimo ini memang makhluk yang menakutkan. Bahkan menghadapi situasi seperti ini, mereka terus melakukan perlawanan tegas. Pada saat yang sama, mereka terus-menerus menimbulkan korban besar pada aliansi. Darah segar mewarnai samudera, namun... Setelah mereka kalah dalam pertarungan utama, upaya habis-habisan mereka jelas tidak dapat mempengaruhi pertempuran secara keseluruhan. Pada akhirnya, perlawanan tentara Yimo tumbuh semakin lemah. "Au!" Setelah mereka menyadari bahwa kekalahan itu pasti, beberapa tangisan meledak dari dalam pasukan Yimo. Selanjutnya, Yimo yang tak terhitung jumlahnya menyerang ke arah laut. Jelas, mereka berencana untuk menyelam ke lautan untuk melarikan diri. Himo ini sangat kuat, karena itu akan sangat merepotkan jika mereka melarikan diri. Namun, ketika dia melihat bahwa mereka menarik diri, senyum dingin melintas di wajah Tang Sin Setelah itu, suaranya yang dingin terdengar. Tentara iblis laut, jangan biarkan Imo melarikan diri. Bang, tiba-tiba, ombak besar yang tak terhitung jumlahnya muncul dari bawah laut. Setelah itu, Lautan tampaknya terbelah sebagai serdadu sidimen yang tak terhitung jumlahnya yang memasang berbagai monster laut yang keluar dari dasar lautan. Samar-samar, sepertinya ada formasi cahaya yang sangat besar di dasar lautan, menutup semua jalur keluar dari laut. Berdiri di langit, Lindung menatap pasukan Yimo, yang telah terperangkap, sebelum dia perlahan-lahan mengendurkan telapak tangannya. Kemudian, dia mengangkat ibu jarinya ke arah Tang Sin Lian. Dia mengesankan seperti biasa, semuanya diatur sesuai dan dia tidak memberi tentara sedikit sedikitpun kesempatan untuk mundur. Berdiri di tengah-tengah ribuan tentara, ketika Tang Sin Lian melihat aksi Lindong, bibirnya yang merah dan seksi terangkat menjadi busur bangga. Setelah itu, dia menatap langsung kembali ke Lindong tanpa tanda-tanda penggelapan. Emosi lembut dan menyihir dalam matanya menyebabkan Lindong tanpa sadar memutar kepalanya. Baru kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Lindong menghembuskan napas dengan lembut. Setelah mereka membersihkan pertempuran ini, perang dicautik dimensi secara resmi berakhir. Selanjutnya, setelah mereka menstabilkan situasi di wilayah Iblis dan wilayah Swan Barat, mungkin saatnya untuk terlibat dalam pertempuran menentukan terakhir dengan penjara Iblis. Apakah mereka memantau Eselon atas penjara Iblis? Lindung melihat ke arah empat wilayah Swan sebelum dia bergumam. Pada saat ini, sosok biru sedingin es duduk di puncak gunung di perbatasan wilayah Swan Timur dan Barat yang jauh. Tiba-tiba, seolah-olah dia mendeteksi sesuatu. Dia membuka matanya yang cantik sebelum dia melihat ke arah Laut Iblis Cautik. Akhirnya, dia perlahan mengepalkan tangan kecilnya, yang ditutupi dengan sarung tangan putih salju. Dia...